Baiklah para sahabat lestari manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya kangen kita terobati para sahabat ya ada kabar spesial banget bahagia buat kita semua akhirnya tentunya idola kita menunjukkan kebahagiaannya para sahabat ya kita lihat aja nih keunggahannya ya wow tentunya putih putih melat ini para sahabat ya tentunya lesti dan rizky bilar kapelan malam hari ini. Diner bareng bersahabat ya aduh cute banget nih Apalagi melihat tatapan dede Lesti yang begitu tajam banget melihat abang Rizky Bilar yang terlihat sangat ganteng banget bersahabat ya aduh ini cute banget Membuat kita bahagia setelah kita tentunya kekurangan vitamin akhirnya malam hari ini kita mendapatkan vitamin full bersahabat ya Tentunya sepaket malam hari ini Lesti dan Rizky Bilar dinner bareng bersahabat ya kita lihat juga unggahan lain tentunya ini adalah unggahan dari Bu Pol Persahabat ya kita lihat tuh. Uduh, aduh, udah para Persahabat ya gemoy banget kata Bu Pol. Di sini banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun Instagram sarasi99 di mengatakan dalam kolom komentar Anjir, demi apapun, kenapa mantan gue tambah ganteng sedia sama pacarnya yang sekarang aduh cute banget juga nih persahabat ya <guluh> Ada juga tentunya komentar dari akun Instagram Zahratuljana29 Disitu mengatakan, Alhamdulillah vitamin akhirnya muncul sehat-sehat untuk dede dan kakak, amin Doa terbaik tentunya buat idola kita persahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik secepatnya dari Lesti dan Rizky Bilar Tunggu saja kabar dan info selanjutnya para ya, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bila. Ini adalah informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bindu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.